telah jatuh dengan deras air mataku ini menghantarkan kepergianmu yang begitu cepat telah kujahit sejuta luka dan kenangan yang tersisa bersama jasadmu yang telah berkalan dengan tanah ini seperti mimpi di minggu yang lalu kota taruh mawar merah dibalik pintu lalu kau pergi pamit tanpa pesan tersurat membuat hatiku pedih, luka dan tersayat ini baktiku hari ini kepadamu, menghantar kamu ke dalam rumah yang abadi. Tenanglah kau di sana, akan ku hantar selalu doa. Tersenyumlah kau di sana, akan ku hantar selalu doa. Bermimpilah tentang surga dalam pembaringanmu yang abadi, sampai masa nanti kau akan dibangkitkan oleh Tuhan yang esa. Bila aku rindu kepadamu, datanglah kau dalam tidurku Sandailah aku seperti kau merawatku pada masa kecilku dulu Maafkanlah aku, anakmu yang tak bisa membalas budi baikmu Maafkanlah pula, bila masa kecilku dulu, aku selalu mengganggu istirahat tidurmu akan hantarkan selalu doa-doa kepada Tuhan Yang Esa agar kau ditempatkan ke dalam surga yang abadi tanpa sedikitpun rasa derita.